kantan gantikan dulu kaptennya kita ganti sementara untuk meluruskan perahunya atau kapalnya biar tidak menabrak weh <tuk> weh Baiknya Anwar kacang aja Eh, nah, kan, eh, oh, oh, darabung. oh. Tadi bekantan ada? Bekantan Haji, jarang. Ada, ada juga, ada jual, tapi serah. Itu tuh, Pembohon, karena sepakat tuh, iya. Anda, ya. ini sekarang, ya, udah potong, Itu habis. Saya ngapain, saya tahu tampilannya. Nah, huh. Dalam nah. kita J活. Hmm, haus Kita ya, mau foto dulu kah udah potong iya sama kuning ini kita Wuh, nah, sebok Bisa kan, buka seorang? Bisa buka seorang. Siapa turunlah aku. Sini. Bisa kah? <tip> Takutnya takut nah, tak takut lawan lisa takut lawan lisa Kami makan kacangnya belakang belakang belakang sini aja nih belakang sini aja ini ada dapat belakang ini aja